Apa yang tambah? Agar saya punya agak berapa ya? Sarjana hukum dia. Eh, Terus eh, apa? Pembuatan rumah yang sederhana. Seorang pria warga desa Berjel kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengalami nasib yang cukup miris. Pria tua yang dulunya dikenal hidup berkecukupan bahkan diketahui lulusan sarjana ini terlantar dan sakit-sakitan tinggal di kubu kreat yang tak layak huni setelah lima tahun lalu rumahnya terbakar. Pria tersebut adalah Superno warga desa berjel kecamatan Goro, Kabupaten Jombang. Di bawah pohon besar inilah, Superno sehari-hari hanya tiduran dan duduk. Karena kondisi tubuhnya yang sakit-sakitan, sehingga tak mampu mencari nafkah sendiri. Superno yang hidup seorang diri tanpa istri dan anak ini, setiap hari hanya tinggal di gubuk yang tak layak tinggal. Karena gubuk yang ia tempati, terbuat dari bambu yang kondisinya sudah rusak. Dalam kesehariannya, Kakek Supeno hanya menunggu belas kasihan tetangga kanan kiri yang masih mempunyai rasa peduli kepadanya untuk memberikan makanan dan minuman sejak tiga tahun terakhir pasca mengalami kecelakaan lalu lintas yang membuatnya tidak lagi mampu bekerja. Warga sekitar mengetahui kondisi ekonomi kakek Supenal sebelum rumahnya terbakar. Dia tergolong orang yang mampu dan berpendidikan. Bahkan dia adalah seorang sarjana. Namun 15 tahun lalu, rumahnya terbakar habis. Dan lima tahun lalu, mengalami kecelakaan lalu lintas kepedulian warga terdekat dan pengurus lingkungan untuk membawanya ke panti jompo atau dinas sosial ditolak oleh Kakek Supeno karena tetap ingin tinggal di gubuk bambu yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Bu namanya siapa? Dengan siapa Pak Supeno ini hidup seperti ini Iya, kurang lebih tahun ini awalnya dulu seperti apa ceritanya mungkin ada awalnya ya bagusan kebakaran awalnya orang punya iya dia punya saudara nggak di sini enggak ada adanya di Surabaya katanya terus memang dia warga warga asli sini iya asli. terus selama ini yang ngasih makanan atau hmm. yang ngasih apa itu masih perhatian ibu siapa bu? Bututi. Bututi itu ya keponakan. Masih keponakan. Iya. Terus ano dari desa atau kelurahan selama ini udah ada perhatian. Udah, udah ada. Iya. Terus ibu, kenapa bu nggak nggak di apa nggak dibawa ke ke dinas sosial atau apa? Orangnya nggak mau. ditanya kebakaran ditanya gitu aja kebakaran kan terus langsung dibikinkan pak lurah tidak ya, dulu, dulu dia pendidikan ya. terus dia orang kaya, seperti orang kaya hukum terus ya habis kuliah terus sakit itu Dengan masyarakat sini-sini ada komunikasi, Mbak Pak? Ada semua, kalau sore yang ngirim gantian kok ya. Malam S itu bukan pagi Mbak Siang ya Mbak Duti. juga Malam juga Mbak Titi Tapi memang kondisinya sakit ini sejak kapan? Iya, kecelakaannya ya sudah lama, tiga tahunan. Kan ini baru kecelakaan. Kan? Oh. Iya. Habis rumahnya terbakar terus dia Iya, dia kan... Jalan, di jalan raya itu, dulu. terus serempet mobil. Tapi dulu kerjanya? Belum kerja, terus beliau. Nama apa yang itu? Nama saya Rahsadol Maliki. Mas, ya. langkah ke depan dari AZT sendiri nanti, apa mas? Ini jangka pendeknya, jangka pendeknya Jangka pendeknya, kita yang diperlukan ya, yang melihat kondisi sekarang, bapaknya. Dan rumah yang sederhana gitu agar hidup layak dan mungkin terpenuhi juga untuk kebutuhan sehari-harinya Allah dari Aceh juga siap support dari kebutuhan pangan siap harinya jadi kita pantau Bisa diceritakan sedikit latar belakang Pak Supenol Pak Supenol yeah. Pak Supenol Pak Pak Supenol yang biasa dipanggil Pak Supenol Pak Supenol Oke okay. Nah ya disini Kita terbelahi dari uh, Sebetulnya dari orang yang mampu ya Orang yang berkecukupan seperti itu Jadi okay. memang dari latar belakangnya seperti itu Banyak yang keinginan yang belum tercapai Belum juga sarjana sebetulnya tidak yang mendampingi tidak ada yang ini hanya ponakan keponakan dari bahkumno ini yang merawati tapi ya nggak selalu 24 puluh empat jam lah nah, pagi atau ini malam jadi kurang perhatiannya